nampak tu menakutkan darah. Udah Yus. Hi guys, assalamualaikum. Hari ini aku nak cuba menu terbaru daripada KFC iaitu original recipe burger kan nama dia. Original recipe yang di sebelah kanan aku ni dan di sebelah kiri aku ni adalah zero chicken burger sebab aku tak nak rasa so aku nak cubalah dua-dua ni dalam satu video ni tapi Tak mungkin lah aku boleh habiskan dua-dua biji burger ni. Jadinya, <laughs> marilah kita cut into two. Okay. Okay, ni aku tunjuk kat korang. Ini dia original resepi burger, uh, burger tu. Okay. Ini macam zinger je. Ha, dalam dia ada macam biasa lah. Okay, next one kita tengok. Ah, uh, Kita tengok burger KFC 0 zero, zero chicken burger. Okey, ni nampak menarik sikit eh, sebab ada sos barbecue dekat situ. Ha, kau. Bau dia pun hmm menyengat. Yang original resipi ni ah uh, dekat 12 ringgit dan untuk yang zero chicken burger ni kat 15 ringgit. Ah. Uh. Kita potong dua ya eh, sebab aku sure lah aku tak habis punya. Pergi macam ni nak makan hmm dua-dua no ni no ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Okay. Ini burger yang bukan ayam tapi rasa ayam. Okay. Uh, macam aku dah cakap tadi, aku akan makan separuh-separuh saja. Tak mampulah orang lain pun nak, boleh makan ni, okay. Tanpa membuang masa, marilah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan mulakan dengan zero chicken burger. Alright, alright. Aku ada sediakan sos samyang kononnya nak makan. Tapi tengok lah macam mana. Okay, ni eh. Zero chicken burger. First bite untuk aku. Korang tengok. Bismillahirrahmanirrahim. ke ayam macam nugget. Kau cuba lagi? Aku nak simpan untuk sos kan kicap sos. Aku rasa macam tak lawa pula kan. Letak atas ni So aku letak kat pinggan lain lah Nanti baru makan Kalau aku rasa lapar Aku boleh lah makan semua sekali <tosok> uh, Tak ada Selalu aku tengok Elfi makan pakai sos samyang lah Apa kan aku nak cuba Tuang sikit Sikit je ha? Nampak tu menakutkan Bismillahirrahmanirrahim Not bad guys Bila Tambahkan sos yang Sedap Pedah Lepas aku rasa pedah Alright Marilah Kita rasa Original recipe ni Macam mana original recipe ni Aku pun tak tahu Apa yang ori ni Macam lah aku ingat rasa ori lele Leleh dia punya mayonis tu Bismillahirrahmanirrahim Okay Betul-betul rasa macam original Macam Colonel burger pun ada juga Sebab aku tengok patty tu Ingatkan macam zingga kan Tapi ni macam colonel burger Nampaklah original, ayam original kan Bukannya Spice ni Makan lagi nak low, dah kenyang dah macam ni Lepas tu pergi luar lah nak beli dua burger tu pasalnya So nak bagi siapa hmm. Mak biasa-biasa saja rasa dia. Sebab rasa original rasa begitu biasa saja. Sebab so, aku nak tambah sos sama yang Pagi pedas perpedas ke kan? Hmm, kena tangan aku sudah. Aku nak buat. Aku nak apa? Darah. Lagi bertambah padu. Bila aku tambah sos samyang. Tapi itulah Orang tak bertambah pedas kan. Ha, pedas pula. Pada aku letak sikit je. Ya. Comment aku eh. Untuk yang zero chicken burger ni. Memang rasa lah. Boleh rasa ayam tu. Pada aku yang zero chicken burger tu ada rasa ayam. Walaupun dia tak guna. Daging. Ayam. Nak, macam nugget, nugget. Rasa nugget ayam tu pun ada. Tapi bila kena dengan sos barbecue tu Okay lah nice rasa dia memang nice Tapi bila aku tambahkan sos samyang ah macam tu Walaupun aku tak tahan Okay untuk yang burger ori original recipe ni Memang betul-betul rasa original Macam colonel burger tu Colonel secret recipe tulisnya. ni So kalau nak makan Kalau nak lebih Haa kenalah tambah sos samyang ke Tambah sos lah Kanak-kanak suka lah Sebab memang tak petias lah. Cuma uh, dia punya peti tu besar lah. Aku kan mula macam Zynga punya burger. Tapi tak. Dia sebenarnya macam colonel kol burger. Kalau colonel burger kan tak besar pun yang pati dia. Saja so, je nak makan dulu ni. Uh, aku memang tak, tak mampu lah kalau nak makan tu dua biji burger ni bagi habis. Uh, kalau aku puasa sehari pun aku rasa aku tak boleh dalam satu masa tu untuk makan banyak macam tu. Lagipun aku bukan memukbang pon, aku nak review saja It okay, whatever. It is, uh, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, okay? Itu saja video aku untuk hari ni. Ternyata memang sedap ya. Sosam sosamnya ini memang sebenarnya menyedapkan so, whatever yang kau makan, okay? Bukanlah tak sedap-sedap je dua-dua ni. Tapi lagi terangkat begitu. Okay. Itu saja video aku untuk hari ni. Bye-bye. Sekian. Terima kasih. Dan bye-bye. Bye-bye-bye.